Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan channel Tio Pratama Entertainment. Dan kali ini kita bakalan main Angel of Stick 5 vs Zombie. Dan kali ini kita melanjutkan episode 3. 3 ya guys, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, agar aku semakin semangat makin, makin semangat membuat video ini dan pottak aku jadi naik semoga gitu ya guys Oke langsung saja kita mulai ini kita gedein bentar ini kita modelnya single ya guys kita nah teman-teman temannya Oke okay guys, kita bakalan nih guys. Ayo maju guys. Ada nah, temennya yang masuk kau tuh. <laughs> Oke okay, kita keluar. ayo keluar, keluar guys. Ayo guys, kita keluar. Hancurkan. <laughs> Rasakan itu. Ya woi jatuh woi jatuh jangan dihancurin aduh, aku mau naik juga ini gimana sih hmm, haha rasakan itu oh oh oh, selain, oh selain. siapa itu ngana duri dihancurin naik apa sih aduh pasti <tuh> gue juga yang hancur hancurkan mereka guys ini kali ini kita bakalan itu guys kita bakalan menghapus semua para penjahat di sini Yo, wah, kita kebakar. Aduh, kita ketusuk. Hmm, ya gak kena, hmm, gak kena lampunya. Ada lagi nggak? Oh, ini ada yang gak bisa Langsung hancur semua. Kena juga enggak? Enggak, help me help me help me <.uyorsun2> jangan kena duri eh baru gue bilang jangan kena duri tembak <quoute> <meng> <bawa> apaan lagi <quoute> eh. <quoute> Ayo kita <tidak Engagement> maju Ayo, kita masuk, masuk, masuk, saya akan dulu kita oke okay, kita bakal keluar karena misinya yang kamar ini udah habis musuh yang tidak ada kita lompat lompat lagi hancurkan langsung oh, ini gak apa jadi jadi Itu, pusat penghancuran ih untung lu gak kebakar eh. ayo hancurkan hancurkan hancurkan untung itu ya. oke kita bakalan tuh guys ya ini mah kamarnya sama kita tadi ya eh tapi ini beda deng oke ini pertemuan kita semoga kau bangga di sana anjay iya pisah semua badannya uh hancurin semua hancurin zombie zombie kenemu siapa sih ini kita lanjutin ini guys hancurin barang kita di sini sini kalau di luar kagak bisa guys nah mesti dua kali kalau di dalam sekali kali kali ya tadi aku udah coba ini sekali guys eh ya akhirnya mati juga kan ya Ya, sorry. nah <tuk> <tuk> Ayo guys, kita bakalan tuh. Guys, buruan dong, guys. Woi. Lemak. kita waktu enggak banyak nih. hancurkan semuanya hancurkan nah hahaha ah. rasakan itu ini kaki yang tadi ini badan ini oke kita bakalan tuh terus maju maju maju kita sedikit bila ada orang kayak gini nih warna biru kita langsung tembak guys kita nggak serang nah, gitu begitu kita nggak serang karena anak murid kita tuh udah naik udah langsung nyerang secara otomatis kalau gini mah jangan itu teman-teman Oke kayak gini nih ini baru ini baru senjata guys kita juga punya senjata loh nah oh, nah oh, oh. kita juga punya tapi gue males mainnya pakai tangko kos ngelalannya bebas ini bom ini yang mana ini aku enggak tahu lah yang pisau yang keempat oke guys kita dikit lagi finish hop hop ayo cepat iya kita finish misi main kiletnya 78 sukses main save satu sukses playing time 12 menit 45 detik sukses jadi bintang tiga oke okay guys terdapat bintang tiga lagi guys nah cukup sampai di disitu saja video video kami hari video dari video dari Tio Fatama Entertainment mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihannya mohon maaf kalau kalian pengen lanjut yang episode 4 nanti kita buat yang level ini nih 12 nih. Nanti kita buat ya. Tapi sebelum itu jangan dilupakan like, comment dan subscribe. Kalian masih di sana? Oke, bye-bye.